Halo semuanya, selamat datang kembali di Roblox Car Driving Indonesia Jadi ya kan, saya saat ini nih ingin mereview lagi Yaitu toko Avanza lo Bukannya kemarin sudah? Iya kawan-kawan, tapi kali ini Tokoma Avanza Tipe G tahun 2012 Dan ini dijualnya di dealer sumber jaya ya ke, Di Bekasi ini, ini dia 90 horsepower Sama seperti Tokoma Avanza yang lainnya Tapi dia dijual lebih murah Kalau kemarin kan, kalau nggak salah berapa ya? 30 juta ya kalau nggak salah ya. Kayak ini ini dia dijual di harga 110 jutaan aja. Nah buat kalian yang ingin tahu untuk review lengkapnya toko Maafan saya sudah buatkan kalian klik aja di kanan atas ya. Di situ saya sudah review toko Avanza yang tipe uh, tahun 2016 dan ini adalah tahun 2012. review kali ini ya kita akan tes beberapa yaitu adalah pertama tentu saja untuk akselerasi dari 0 ke 100 kita dapat berapa detik ya itu yang pertama lalu yang kedua adalah test top speed ya test top speed lalu setelah test top speed kita akan tes untuk tanjakan serta dari seputar dari mobil ini ya nanti kita akan tes di daerah puncak dan juga kita akan tes di jalan tanah sekarang kita akan tes akselerasinya dulu teman-teman oke okay. oh ya sebelum kita jalan ya ini ada satu permasalahan di modelnya ya ini tipe G buat teman-teman yang nggak tahu tipe G adalah tipe tengah dari tokoh Avanza kalau tipe terbawahnya itu tipe E dan ini tipe G tipe tengah ya harusnya itu dia punya wiper depan dan belakang nah ini kenapa nggak ada wipernya ya apa lupa tahu gimana ini <laughs> harusnya ada nih ada wipernya nih kalau tipe G kecuali yang tipe E tipe itu e setahu saya nggak eh, ada wiper belakangnya tapi depan adalah ini tipe G pak wiper depan nggak ada anjir sama tipe wiper belakang nggak ada oke jadi kali ini kita akan tes akselerasi 0 ke 100 ini kira-kira dapat berapa detik nih apakah sama dengan toko maafan tahun 2016 kemarin yang kita review ya Okay, seperti yang teman-teman bisa lihat tadi itu hasilnya segitu ya. Dan ini ada satu permasalahan lagi nih, entah kenapa ya, setiap setiap Tokugawa Avanza ya yang generasi kedua ini yang tipe G nggak tahu sih tipe bawahnya juga gimana tahu enggak, sih sama ya. Ini hadis, setiap di angka 100 bahkan nggak nyampe 100 saja goyang-goyang tuh bodinya, teman-teman. Goyang-goyang belakangnya naik turun naik turun kadang, kadang kanan kiri kanan kiri gitu. Padahal kalau di relive enggak separah itu sih. Lah gimana ini <laughs> harusnya kalau di atas 100 km ya 110 lah kita tulis aja 110 km per jam ya 110 km per jam untuk sebuah toko maaf harusnya ya masih anteng, iya nggak anteng anteng banget ya maksudnya masih oke okay lah, nggak ini ini lebay sih menurut saya, ini terlalu lebay ya mungkin kalian punya pengalaman yang berbeda ya mungkin kalian pernah nyetir ini mobil di kartu driving Indonesia harusnya nggak gini apakah ini saya baru beli ya dapatnya ampas segini anjay Oke okay, jadi tadi top speednya ada di angka 171 km per jam Kemarin saya lupa itu berapa ya top speednya ya Kayaknya segituan sih 171 km per jam, ya oke okay lah ini harganya 110 juta, kalian bisa dapet top speed yang sama meskipun ini, ya modelnya model lama ya. ini, ini kalau nggak salah ini adalah model pertama ketika Tokoma Avanza generasi kedua itu keluar, modelnya seperti ini tampang depannya, ini grillnya, oh ya ini ngomong-ngomong ya, ini Tokoma Avanza uh, ini kenapa kameranya agak ke kiri ya, kenapa kameranya nggak nggak tengah gitu ya, oke okay, kawan-kawan kita sudah ada di daerah puncak ini ya, dekat villa, dan seperti biasa kita akan tes untuk radius putar lalu tes nanja kemudian tes di tempat off-road Oke okay? langsung aja kita capcus jalan yuk Oke okay, kita berhenti sehabis polisi tidur aja Aduh susah banget sih nah oke okay, wait wait wait wait wait Oke okay, kita belokin yuk Ya, sama sih. Kita harus mundur sekali lagi, sepertinya. Iya, yeah. jadi kita nggak bisa sekali. Ya, kita harus mundur sekali. Waduh, itu cahayanya. Eh, ceramah ceramah. <laughs> oke, okay, kita coba tes puter balik di sini. Nggak bisa ya? Kita harus mundur. Oke okay, lah. Ya kesimpulannya harusnya sama sih dengan Tunggu Maafan tahun 2016 kemarin ya Nah ini kita sudah ada di jalan ya Yang di depan itu kalian bisa lihat itu tanjakan ya Yang sangat amat curam di Roblox Car Driving Indonesia ini ya Menurut saya begitu sampai saat ini ya Entah kalau update kedepannya ada tanjakan curam lagi nggak tau Dan kita langsung aja untuk tes mobil ini Apakah bisa stop and go di tengah-tengah situ Oke okay. yuk kita jalan jalankan mobilnya Oke, okay, stop di sini kita gas lepas rem tangan yo, yoi pasti ada spin ya. karena ini mesinnya sama dengan toko Avanza tahun 2016 kemarin bener-bener sama persis plak ada bedanya sih ya bedanya hanya di segi desainnya aja ini tuh Oke okay, kita sudah ada di bawah pohon mangga yang legend ini ya di tempat off-road nggak ini pohon mangga atau bukan sih yang pasti kita ada di sini karena kita akan ancang-ancang untuk jalan itu tuh kita akan jalan lewat jalan itu lewat jalan tanah ya Apakah bisa atau tidak ini Nah ini untuk memastikan kita harus mode manual aja ya biar dia ya ada di gear satu terus atau automatic aja ya automatic aja deh gak usah kebanyakan gaya ini anjir kita bisa lihat bahwa ini belum ada traction control serta ABS yang bisa dimatiin apa memang belum ada ya kayaknya sih belum ada ya udahlah kita langsung aja jalan coy sebelum ini keburu malam ini itu, udah sore Pak yoi jalan gas kan yuk Pak sopir jalankan sopir Kekuatan toko manufanca tahun 2012 ya dia dia baru sampai di awal Iya ya baru dia awal udah nyangkut ini bagaimana ini pak supir ya allah dia muter di tempat Mac jalan di tempat ini aduh ternyata tidak bisa oke kita coba sekali lagi cuy. masuk nggak bisa Wow udah sih ini Ih, sulit Wow mustahil rasanya mustahil ya ya nggak bisa oke kesimpulannya bisa ini nggak bisa sama seperti yang tahun 2016 kemarin ya ini mobil nggak bisa ya karena memang spek mesinnya sama ya Spek mesinnya sama, yang berbeda cuma modelnya aja, tampang depannya. Oke teman-teman, kita akan closing di sini aja nih, di area Monas ya. Jadi untuk simpulannya, sebenarnya mobil ini sama dengan toko Avanza tahun 2016 yang kemarin kita review. Dia hanya bedanya cuma di modelnya aja ya, tampang depannya, grillnya, bodinya, dan juga macam itu. Spek mesin, suspensi, kaki-kaki, semuanya sama, cuma beda di model mobilnya aja. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini enggak air, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu di video yang berikutnya. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> ya teknik memasuki gang dajjal <laughs> gitu caranya walaupun sedikit panik tadi Bro.